Pok. Janji, Pak. Pokoknya Rian bakal lebih rajin lagi, Pian bakal lebih mandiri lagi pokoknya. Iya. Enggak ya apa-apa, <tid> enggak apa-apa, Makmi Mama marah Rian, Mama enggak berian enggak apa-apa. Heeh. Tapi Rian nak. Ya, Rian. Ya, ya Allah, Rian. <tid> Mama baca ini sama kau karena Mama sayang sama kau nak. Mama tak dagala kocak dulu. Manjo segala nak dituruti. Sampai-sampai bapak meninggal karena nak nuruti ke Mbak tahu. Wah, Ma. <tuh -tuh. Nah, ngapain gue cewek? Tidak, Ngapain gue cewek? parah nih ini kan nah, parah. budak ini lemaning, Kita Gitu ke nah, ruang mereka, kan, Masih, kau, mati, ya. kau nak mati. Boleh. sini? ya, kau aku pula yang ngomong. Bukan selama ini aku diam itu berarti aku salah. Dan hari ini aku berani ngomong sebesar ini di depan kamu. Aku memang wong susah. Tapi bukan berarti aku ngambil dompet uang lain. Lagi pula aku nemu dompet ini tadi nyampak di jalan. Kocet dompet itu. Masih lengkap kok. Lengkap enggak? Lengkap. Coba cek-cek lagi. Assalamualaikum segitu Sampai akbar, akbar. ke. Ya main konim juga. aku bakal sukses di UIN sesuai kehendak bapak dan cita-cita bapak. Mau kasih bapak sudah baik dan sang murian nurutis segala kehendak Rian. Aku janji, Pak. Aku akan belajar yang rajin biar mama, bapak, adik bangga. Adik kita ketemu lagi ya, Pak. Semoga kita ketemu di surga, Pak. Oh hari ini mama sama anak-anak datang lagi semoga bapak tenang ya di dalam sana pak Rian janji pokoknya Rian bakal lebih mandiri lagi Rian bakal lebih rajin lagi kuliahnya dan Rian bakal jago mama sama adek jangan berbaran ya pak ya pak kita doa dulu ada tempat kita ini Ada Ada. ada Assalamualaikum makan ya. Ada ada opor. Sama sama Enggak, enggak, Waalaikumsalam. salah lupa kalah itu juga kan salah paham masuklah lapor Rejection! makan bang Oke makan Berian makan terus Aduh aja jadi baju bikin Bapak besar. Besar bukan? Action. Lamoi. ini? sukses. Di